Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wama kunna linah an Allah Asyadu an la ilaha illallah la lah. wa akhdahu la syarikalah. Wa asyadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa Rasuluh. La nabiya ba'dah. Wa sholatu wa ala Sayyidina habibina. Wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Waman tabi'ahum bi'isanin ila yaumil qiyamah Amma bakdu Yang mulia para alim ulama Para sesepuh binisepuh Bapak para hadirin yang dirahmati oleh Allah Pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur Karyat Allah Dengan mengucap Alhamdulillah alamin Salawat beserta salam Mudah-mudahan tetap terlimpahkan Kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Akhir Zaman Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau Amin Ya Rabbal Alamin Bapak-bapak, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Melanjutkan pengajian kemarin Wa'am bismillahirrohmanirrohim Wa'am qolbu dan anapun utawi ati fahas buka mongko cukup siro anahu setuhune ati iku aslul kuli pokoe skabiani in afsat tahu lamun rusak siro ing ati fasada mongko rusak opo al kulu wa in aslah tahu Lan-lamun bagusi siro ing ati solaha mengkobagus opokuluhu skabiani ati. E Opokulluhu skabiani. Itu hua krono utawi ati iku asyajarotu wit. Wasa irul a do iku agus sonu pang pang, waminasa jaroti lan iku setengah sangkingwit, lan sang wit nge waminasa jaroti lan wit tas ngombe opo al agus sonu piro-piro pang, watas luhu lan bagus opo pang wa tafsudu lan dadi rusak opo pang wa innahu lan ati iku almaliku ratu wa isrul aghdhi utai sekirane pira gauto iku tabaun kang manut wa arkanun lan piro pira gauta wa ida solaha lan nalikane bagus opo almaliku ratu solahat mengko bagus apa ar rakyat Wa ida fasada nalikane rusak opo ratu, Fasadat mongko rusak opo aro'yatu rakyat. Fa ida mongko dumadak aini, Yaiku baguse meripat, Wal lisanilan lesan, Wal badenilan peteng, Wa liani, Yaiku dalilun pokok dalil. Ala sholahil kolbi ingataseh, bagus hati, wa imroni lan ramine ati wa idza roaita lan nalikane weru ati kholalan ing cacat wa fasattan lan rusak fa lam mengko weru sira annadhalika mengkono kang tinutur ikumin kholalin saking cacat fil qalbi endalam dalam ati wa fasatin lan rusak Wako akang tumibo Opo zalik sama ing dalam kono Balil fasadu Balik utawi rusak Fi ing dalam ati Iku aksarulweh akeh Fasrif Mongkomboyarno siro Inayataka ing sejo iro Iku maknane kosoda Inayah Ilaihi maring ati faaslihu mongko bagusono siro ing ati yasluh mongko bagus opo al kulus kabeani bi marrotin kelawansa ambalan batas tariku mongko dadi penak opo maroh Suma amruhu nuli utai perkara ni ati iku daki kun lembut asirun tur angel. It huwa krono utai atiku mabniun jejenengan. Alal khawatiri ingatasi piro-piro kerentak. Wahia utawi khawatir iku laisat ora ono opo khawatir tahta yatikan dalam ngasane tangan iro Wal imtina ulan nyegah minal itiba iha sangkeng oleh ngenut mbureni khawatir. kawateh mah Mutu toko tiga yaiku Mah eh, maj mahmudunge oh majh hudu nggih hak niku nggih niki kok anu majh hudu toko tiga yaiku payai kekuatan ira Fafihi mongko iku tetap ing dalem imtina. Aksol masyakoti ing katoke payah. Walihadal maknalan kroniki makno haksoro mongko dati opo islahuhu. Bagusai ati iku asyadalwe banget ala alil ijati hati. Ingatase ali ijati hati. Wal ihtimamu utawi sejauh bi perkaroni perkaruni ati iku aksaru luwe akehu akbarulan luwe gede Indah dawil baso iri ono ngersane kang duweni piro-piro pandangan Wan abi lan sangking abu yazid rokhimahum melasi ing abu yazid Sopo allahu allah annaw setune abu yazid iku kola dawe sopo abu yazid Alat manjing sopo eng sun manjing ake eng sun kolpi ing ati eng asron eng sepuluh. walisan sal lesan eng asron eng sepuluh. Wana fasilan awa eng sun asron eng sepuluh. Wana nafsi nafas ing asron. Faka namongko po alkol ndi mungko. Pakana mengkau nopo kolbi. Adiingsun iku as salah satu dilui angel-angeli telu. Bahadihi mengkau iki iki. sah hadihio iki. Niki hadihi aljumlah hadihi almusufah bil azimah. Wadi kali ana amrodol kolbi kulubi. Layum kinu ila juha. Illa bil mufasadat. Mustafa dati mina syariati Waya doiful ibadah wal-akmal Pengertesan Suma alaikan uli wajib ingatasi siro bil ihtimami Kelawan nejo bil khisoli Kelawan perkoro Piro berperkoro Al-arbaikang papat al, al kang dakarnaha Kang wisnu tersepo ingsun ing lati Bayani lati minal amali Sangking angen-angen Wal ajali lan kesusu pil umuri in dalam piro-piro perkoro. Wal hasati lan drengki, wal kibri lan gumede. Wa in nama khososna lan na angin pasnini ngususaken sopo inksun. Sun arba ata ing iki papat. Min bayi sairil iril khisoli sangking antarani sekerini piro-piro pekerti hadal maudi'in dalam iki panggonan, wahadot na lan dorong sopo eng sun, khodot dorong ya, Lek ne apa yai biasa ne khodot sami kali khasas. Maksudnya niku aku ngegerei. Bahasa baik maknanya ini. Hadhil arba ata ing ikilah papad. Min baini sairil khisoli. Sangking antarani sekeri nebiro-biro fi Bi hadal maud. Oh. Alal ikhtirasi ini. Ingatase ikhtirasi. Ikhtirasi. Ikhtirasi. ngerkso. Alal ikhtirasi enyatasi ngerkso min ha sangking alati atau hadihi. krono setuhune ha alati iku ilalul kuroi. Dadi penyakiti atau pekrononi ahli kurok. Khosotan khali tertamtu. Idhya krono utawi alati iku tak tari, nyelo opo lati sa'iron nasi ing sekereni menungso umuman khali umumi wal qura'alan ahli qura khususan khali khususi kuno mongkot ono atau opo alati iku Abah halue cember wa asna'alan rusak Shana itu biasanya diartikan benci. Ya. Tapi nengenya kalau maknanya ini rusak. Taro wurusiro arrojula wong lanang alkoria kang ahli kiro. Alkoria kang ahli kiro. Yutawilu kang dawaake opo ahli kuro. Al amala ing amal angen angeni. Waya utuh lan milang milang sepali kuro. Ing ali sapa ing Ali kora ing ing, ing ya Niat ta khairin niat bagus fayuki umangka nibake apa ali kora ing maca Fil kasali ing dalem aras-arasen. Kasal. eh Kasal niku. Manu, watawani lan ngereake fil amali ing dalem amal. Watarohulan warusiro ing alikuro roh yastak jilu. Kang age amri hage-hage sopilu kok. Fitahsil mana zil khoyri. dalem ngasil lake piro-piro panggonan bagus koti mongko megot sopo alu kuro. anha sangking manazil khoir. Awfi ijabati doa'i otawa ing dalem dan ijabai doa solikin kang bagus. Wayukhromu mongko den aling-alingi opo ali aliku rok sangking mengkun mongkunu doa. Aufid doa i otawa ing dalam doa ala akadin ing atasiwong wong suici ing kelawan Allah. Payan damu mongko getun sopali kuro ala zalika ing atasim mengkunu kang tinutur kama kaya koyo oleh den tutur anuhin An saking Nabi Nuh alaihissalam. hulan warusiro ing alikuro yak sudutrenki sopali kuro nuda ahu. Ing piro-piro pandangan ilikuro alama ingatasi barang, Ata hum paring ingkabeso po Allah-Allah Ming sangkengkan mukranie Allah. Hata rubbama ya belugu, sehingga terkadang tume minusain ikuro. Apa zalika dalika kang tinutur kelawan tume teman temen yahmiluhu kang mengku sopali kuro ing zalik. Allah koba ikha ingatasi piro-piro Allah Wafado ikha piro-piro uh, Kawelehan Layak damu Kang orang dihini alaiya ingatasi Koba ikh Sopo fasikunung fasik Walafajirun nan ora wong kang fajir Walihada krono iki Almakna te makna Kola dawa sopo sufyan as-sawriyu Sufyan as-sawri Ma'akha furawadi inksun ala dami ingatasi gete inksun. Illa kuro'a kejopo ahli kuro' wal ulama alan ulama. Bastangkaru mongkamri mungkiri kabemin minhu sangking ahli kuro' Dhalika ing menggunakan tinutur. Fakola ma'anaw ana ta'i inksun iku kultuhu dawu sopo inksun ingma. Inama kolahu angin pasinin da'waki ingma Ibrahimu. Ibrahim say Ibrahim anna kho'iw. Rohimahullah ta'ala. Wan ata'in, saking atok, kolah da'w sopa'atok. Kolah da'w limaring ingsun sopa awasawriyu. Rohimahullahu. Ikh daru ninggalo sirok mediyo sirokabe al ing alikuro. Wah daruni ni lan mediyo sirokabe ing ingsun. Ma'ahum sartani kabeh. Walau kholaftu mongkolamun nulayani ingsun awad dahum ing seneng maring kabeh li maring ingsun firum manatin ing luwes senengi maring kabeh awad dahum itu Lima ring engsun, firuman natin, eng yeah. dalam terlimo, fakulu mengkong ngucap, sopo ingsun sun ina sunet manis, waya kululan ngucap. Inna ma khamidotun Inna astune delimoyku khamidotun kecut Ma Ora aman sopo ingsun Ing dawuh Ayas ayantalu maku bidami Kelawan gete ingsun Ila sultanin maring ratu jairin Kang lajut Wan maliki nang sang malik bin Ana Anaw malik maliki ku kola dawuh Ini saat temene ingsun iku balu, luwe nirmo syahadat alqura ing nyekseni ahli kuro ala jamiil khalqi ing atase kabehane makhluk wala orang nirmo ingsun syahadat ta'bdi ing, syahad ing negse seksine setengah kabeh ala bakdin ing atas setengah kang liani karena setune ingsun iku wajah tuhum nemu sapa ingsun ing kabeh khuswa dan akeh waanil fudel, sangking saya fudel, anda fudel kukola dawul ibni maring, pon putrani, istari tuko siro, nukok no siro li kedue ingsun, daron ing omah, ba'idatan tan kang atoh, minal saking sangking kuro mali ora kedu, era iku kedue ingsun, wali kaum min lan kaum, indo lamun pertelo mini sangking ingsun, opo zalatun kepleset. Hata kuni iling-iling ono siro kape ing insun. Wa indo harut lan lamun pertelo ale ya ing atas ing nikmat hasaduni mengkontering kani kape ing insun. Wa kadalikan koi mengkonotaroh warusiro ing alikuro baru takabaru gumedi sepalikuro alan nasi ing menungso. Wayastahif amri enteng sepalikuro bimklan kape musok iron khali. Nyi nyiliak musok iron, niki condong hot nyondong kali nyondongake hot dahulu ing pipi nih mau mengu tur minggu, minggu ake, wajah wajahu ing wajai kahan nama yang angin pesti yamunu yang paning uh... oleh nikmat yang peseniki Yun imu mana nih ala nasi ngalake ingatasi menungso bima kelawan barang Yusolikang solat sopo alikuro zia tarok ini kelawan tambah rong rekaat Aukakan nama jaahu atau kaya-kaya teko ing aliku roh Ta'ala sangking Allah Ta'ala Mansurun kang perkara kang den gelar biljanati ing ono suwargo Awil baro'ati otawa lebaran minanari rang sangking roko aukaan nahu atau kaya-kaya setun aliku roh iku istaukona yakin asa ada Asa'adata ingka bejan linafsihi maring awak dewini Wahsakowatalan cilokolisa iri nasi ketwis ini menungso. Suma maadalika nulisatan mengkuno kanti tinutur Yal basung anggu libasal li mutawadi ina. E, koyo penganggony piro-piro wong kang andap asor. Minsupin saking ahli sufi. Wagoiri hilan liani ahli sufi. Wayatama watulan bakal mati sopo alikurok wahadautai iki ikulayaliku. Ora patut kepali kuro bitarofui kelawan rumong sodur wal kibrilan sombong wala uh, yula la laim ini biasanya nih makna modoh tapi tengrikin yula Yulaimu. ini kira kala eh sing ya tamawat siro enam kitab siro tama tamawatu tamawutan Ida al mauta dadi te apa niku ngacak mati, tidak al maut, ya yeah. layaliku pitar bagi berwajibimu, yuwafikuhu. Nih maknanya nyocoki nih kibatan moto maknanya. Yeah. Walayual yula imuhulan orang nyocoki, sopo aliku ing dawuh ing ma, ing hada, bal yunaki duhu. La tal meniki maknane yukhalifuhu nulayani. Dedo Sapa so, iku ing walakinil akmalan tatapi ni wuto, la orang ning ora bisa ningali sapa alikura. Wa lan den tutur apa anna farqadan. Saktemene so, Syekh Farqat Asbahia. Dha iku melebi sopo Syekh Farquod. alal hasani makeng ngatasi Syekh Hasan. Wa alailan iku ingatasi sefarkot kisah ono penganggu kang olo atau kasar. Wa alal hasan ilan ingatasi sehasan iku khulatun penganggu kang bagus. Gede penganggu sing ya khulah iku perhiasan. Fa jaalalan dateake sapa sefarkot yalmasuha ngepok sapa sefarkot ing khulah. khulatul hasan. Pakola mengkodawe alhasan muse hasan. Mau ikut eh, ma opo, eh mau tay opo ikulaka ke siro, tanduru ningali siro ila siapi maring penganggu ingsun totot ingsun siapi utai totot engsun ikus siapu alirjan nati, totot e alisurko, was siapu kautai totot iro ikus siapu alinar, dotote ahli alinroko. Kalau gini, mako eng ing-ing sunopo ana aksaro alin nari, saat temeni ake-ake alin roko iku ashabul aksiati, piro-piro kang dueni pakaian olo. Suma kola nuli dawesopo al Hasan useh Hasan, jaalu dateno sirokape azuda, jaalu kampodon date ake kape azuda, ing zuhud. Zuhud niku yang sing serakah. Dateng donya niku maknani zuhud lek apa kulo maknani zuhud niku topo tekece topo niku ora patek doyan tunyong le arasi wadah nengani senengani tunyong ni enggak <laughs> ayo sopo kakak tunyong <gedunya>, ni ke <laughs> mungkin di nori no wangi mole, tangi tukur jadul cedul nono lek tak kole, warung <laughs> Lain, berarti berarti lho lho lho lho lho tapi lho lho lho lho lho lho lho lho lho lho napa nau ah, ragus terhadap donya dadi niku anu bim ing dalam dodot kabe walki berolan lan gumede in dalam pira-pira atine kabe wallazi utaikan yukhlafu kang den sumpah Sopo lazi bihi kelawan juhud la hadukum ora ono e eh, oh, yakti utai salasi ciro kabe yo dan su den anu niku yukhlafu dan sumpah sopo bihi ngono ya lazi la ahadukum ayakti utawi salah si ciro kabeh niku enten bina maf'ul yukhlaf ngoten niku bihi malih tadi fa'il nggih mengko niku, niku bihi kelawan niku ma, yukhlafu tike tike fa'il malih bihi ne niku malih maf'ul malian. Nge? salah malian Tadi bacaan <tuk> nakhwu niku kudu teliti. Yuklavu den den wot, den sumpah, sopo bihi malingotan. Eh, yeah. alati, ala akad hukum yakti utawi salasi ceri ke ku bikisi. Kelan piro piro pak penganggur lazi. Ik akzoma engkang luweh agung apa niki beron Gumedene. Min Minsohi mitrofi saking sangking duweni mitrof niku mitrof niku pakaian sing di sing di sulam ngangge nopo gambar-gambar niku mitrof tadi ridaun min khuzinin niku rida niku selendang min khuzin saking sutra khus murobek sing nopo uh, nopo namini nopo niku persegi empat Iku lalu tetap ketuerita alamun utai piro-piro gambar biasanya uh. alamun panjangnya maknanya apa nih kuwi alamun apa maknanya wi eh? alam boleh waroh iklam berwasiro enggak ya wi ya tapi nih kini alamu di maknanya apa wi gambar atau batik ya wi ini <laughs> ku mepotong ambek surotan ya. Suratah. Tapi biasanya surat itu tidak patung, Tapi alam itu gambar. Kalau bisa ambil gambar-gambar itu namanya alam. Yeah. Jadi, Sohibil mitrof, Bimit rofihi, kelawan gambari. Mitrof. Yeah. Wa Kalau betul-betul kaken ini, Ini ngebab yeah. Wa ilahada marin iki al-makna makno, Yushiru awa isaro sopo zununa, Seh zunun, Rohimahum kumkumalasi ing zunun, Sopo Allah Allah haitsu qolal nalikane dawuh sopo jaznun. Tasawufa. Nah niki. Ahli tasawuf bisa dadi ahli tasawuf. Sopo wong, nggih. Fazdaha. Niki, Daha niki meneh takabaro, dadi mbayai ihsan ku dhewe kata-kata roto angel, nggih. Padahal nganggo kata kabaro lah ya panek penak dipahami to. Ika ini dimaknanya fazdaha oh no. Imam Gojali sih Imam Gojali, bahasan Imam Gojali angel. tapi ditafsiri Kalau Mbak Yaiksan, itu Kanti kabar Mongko Gumede Sopo tasawuf ahli tasawuf Bisufi, kelawan Sufini Kelawan Sufini Jalan ik, Jalan Halibudu babak dunasi utai sekabiani menungso iku yalbasuhu nganggu bak dunas ing alisufi majanatun iku edyan yurika weruh meruhake sopo tasawuf ing zanun ing siro mahanatan mahanah niki dipun maknani eh Lesanul Arab al-Mahana al-Haqoroh as asus tadi makna neniku ngeremeh nih atau ngeremeh nih yo, ngeremeh. Wah kalan meruhaqi sopo danun eng siro kapki bron eng Yuri kah meruhaqi sopo tasawuf ya eng siroh no ma, butuh sehi bilu. Sopo seh mahanatan tan Ino wayuri kalan meruake sepo ta tasawuf alitasawuf ing siro kapki bron ing gumede walaih salan orang ono palki beru gumede min syaklil Mahanati, iku ikut sangking wujud teh maha ini kebiasa nih angel tapi niki dimaknani apa nam surah rupo rupo ino Tasawuf ahli tasawuf? Sepe wong kaya, derajat tasawuf sepe wong kai yukolus, kira yukola kai supoyo tenden dikailah hutak ketui ahli tasawuf. Iku aminun wong kang keno ten pertoyo. tasawufi lan ora ono utai makna ni tasawufi ahli tasawuf. Iku ala amanatu amanah ten percaya Walam yurid lan orang ngarep Sopo al-amanah, eh sopo tasawuf al-ilaha ing pangeran bihi bihi ing Allah. Walakin arod dalam tetap ini eh yuri ngerti seakek atau al-ilaha ing pangeran bi kelang tasawufun. Walakin arod dalam tetap ini ngarap pakai sable tasawuf bi kelawan. Sufi atau riko ing dalan ilal khiyanati maring khiyanat khiyanat niku uh, Napa? Ga amanah jidro ya Wal tahdhar lan becik wediyosiro ayuhar rojule ling ling wong lanang min hadil afati sangking ikilah piro-piro Pakrono ar-arba kang papat alatikang zakarnaha kang usnutur ingsun ing papat La siyama opo meneh al-kibro ing gumedeh Inna salasa mongko uta saat temenik telu al uwalla ing kang awal iku madah hidu dek ini uwala, dikarokati uwal bi awal ala irodatil jam ingar pake bungso bong, piro kang awal malian waya al amalu wal aja wal-hasad, iku madah hidu piro-piro panggonan ke pleset cuma dahit. Lawi zal talamun ke pleset siro fiain dalam salah satu awal. Lawa kok tamang kotyet itu mibosiro fil isyani ing dalam turoko. Wal kibru lan utawi gemede ikumat hatung gon ke pleset lawi zal talamun ke pleset siro fi ing dalam kiber Lawa kok tamungkotumibosiro fil biharil kufri indal dalam lautan atau segoroni kufur. batu hiyanilan lajut. Walatan salan ora ojolali siro. Ini ku buang alif. Nge? Tansa. Ini alif ya. Aku lamin lam. Kenapa jenisnya? Larangan. Tan, na, lam nahi. Ibl, hadisa iblisa ing ceritani iblis. Wa fitna taulan fitna iblis. Anak iblis, iku aba, Nolak, sopo iblis? pastak barolan, sombong, sopo iblis? Ku merdeka, sopo iblis? Wakalan ono, sopo iblis? iku minal kafirina setengah sain piroperong kafir. Waruju utai bali, ilaloi maring allah azzawajala, ikut ayak si mana? Yento muko muko yento ngerekso, sopo ala kita jami'an kelawan skabiani. bihusni Pihus kelawan zorin, kelawan pandangan Innaustuni Allah iku aljawadu rakang loman alkarimu turkang mulio niki doa nih tadi warujo ilallah aja aja bacalah ayat si manaiku dimaknani doa Bismillahirrohmanirrohim niku nah, cenggok kitab-kitab nulak maknani makan kalau maknani tidak Wa ammal adapun hati. Fa hasbuk, maka cukuplah bagi kita anahu aslul kuli. Hati ini merupakan pokok. Pokoknya segala sesuatu. Itu hati. In afsattaha, apabila nih kalau ada kalau fasadat itu makanya rusak kan fasatta berarti merusak tapi kalau ada alifnya tambah alif afsad Afsattahu. afsat tahu gitu maka itu istilahnya ada apa itu faida mutaati tadi merusak merusak siro jadi umpama kita merusak hati kita sendiri ya hati kita kita rusak sendiri fasada puluh maka seluruh anggota ini jadi rusak Masuk mata, telinga, lesan, ya, hidung Seluruhnya jadi rusak Itu kalau kita merusak hati kita sendiri Maka Imam Ghazali itu di dalam kitab Ikhya Ulumuddin Itu mengatakan bahwa Kalau kita ini merusaknya hati itu dengan apa? Dengan berbagai macam penyakit hati Kita piara yang namanya dengki kita yang perihal makanya hikdun, hikdun itu adalah orang yang punya apa itu uh, pikiran atau hatinya itu dikasih pikiran yang jahat pada orang lain, unek unek, ya. Yeah. Leboso jawabnya hikdun itu unek unek, ngapain unek unek? Ini ku, jadi buruk sangka terhadap orang dan lain sebagainya itu hikdun. Ria itu juga, kibir, sombong. Ya terus ujub, membanggakan diri itu termasuk ujub kan? Jadi banyak kan orang-orang itu, wah dikasih sedikit rezeki agak satu tingkat daripada temennya, wah sombongnya bukan main. Kadang-kadang satu kampung nggak ada yang punya mobil, dirinya sendiri yang punya mobil, wah keluar pakai mobil, sombong gue nih nggak tanya, bener? Nah inilah namanya apa itu? Ujub jadi membangga-banggakan dirinya. Ilmu bisa pakai ilmu. Wah, makanya, ini penyakit. Makanya diterangkan tadi, ahli kurok. Nah, ini untuk khususnya di Sorot itu, ahli kurok. Padahal ini ulama, ustad ya, itu banyak. Kadang-kadang itu wah, dia itu bergaya gitu loh, akting. Wah, kalau pada orang-orang yang bukan sepadan sama dia, dia kayaknya itu gak ngereken Iya kan. Enggak ngereken, inginnya mau direken kan gitu ah, ini biasanya orang itu ujub, enggak boleh itu. Ya. Ujub, takjub itu enggak boleh juga. takjub itu mudah untuk apa itu namanya, uh, heran kepada kelebihan orang lain. Itu enggak boleh, itu namanya ujub, ta takjub itu enggak boleh. Walaupun itu seorang ulama, seorang kiai, wow, kadang-kadang itu malah didewa-dewakan, dikultuskan lah ini, gara-gara taat, ah, taajub ini nggak diperbolehkan. Nah, kenapa kita nggak memper, gak, kok gak boleh memper, apa itu? E, Kau tidak boleh mentaajubi seseorang karena itu yang lebih, yang lebih afdol yang ditaajubi ya Allah, bukan orangnya, yang punya orang itu. Siapa? Ya Allah, yang punya ilmu. Siapa? Ya Allah, itu. Jadi jangan orangnya, jangan orangnya, tapi Allah. Wa in tahu apabila kita ini uh, memperbaiki hati-hati kita terus kita baik-baiki supaya hati ini kita pupuk kita jauhkan dari penyakit-penyakit, kita isi dengan hati ini dengan iman, kita isi dengan takwa, kita isi dengan apa itu? Zikir kita isi dengan kesobaran, kita isi dengan ketawakalan. Loh, kita isi dengan kemalu-malu, sifat malu. Umpama kita menjalankan sesuatu yang jahat, yang jelek, yang maksiat, yang kufur. Ya ini kita malu lah. Kita isi hati dengan macam-macam itu tadi, sehingga untuk apa itu? Jangan sampai kita isi dengan kebalikannya, kebalikan malas apa? Malas itu juga hati loh perkara hati malas itu. Lah kita kita isi dengan kita ini semangat, semangat untuk ibadah, semangat untuk berbuat baik. Ini namanya apa itu hati harus diisi itu. Nah, Pak Allah. kalau kita isi dengan yang baik-baik, maka seluruh anggota tubuh kita ini jadi baik. Seperti jangan sampai kita punya prasangka buruk, prasangka pada orang lain harus Bagus, tapi jangan sampai kita bikin, menciptakan apa itu supaya orang ini berprasangka buruk pada kita. Ini enggak boleh. Umpama, sampean. Ada lokalisasi. Terus malam-malam jam 10, sampan datang ke situ. Nah, lapor sampean. Walaupun enggak lapor lapo ya. Sampean enggak ngapa-ngapain. Tapi kalau sampan itu membikin orang itu punya prasangka, ini enggak boleh. Nah, masalah, ini hati-hati. Kita enggak boleh berprasangka buruk. Tapi kalau kita sendiri menciptakan orang itu berprasangka buruk. Ini nggak boleh. Larangan itu. Nah inilah isinya hati itu semacam itu. Kalau kita ingin memperbaiki hati. Harus tahu penyakitnya hati. Ya harus tahu. Apa itu. Uh, yang bisa memperbaiki hati itu bagaimana. Ini harus kita tahu itu. Lah hati ini. Masya Allah. Ini jadi, jadi anu. Jadi menentukan hati ini. Maka. Apa itu. Jangan sampai. Hati ini. Uh, yang jadi sentral dalam tubuh kita ini. Kemudian. Uh, kita. Apa itu namanya. Kita isi yang jelek-jelek. Itu jangan sampai. Itu loh. Nah. Terus hati ini. nggak ada orang yang tahu. Sampan sabar. Apakah sampan kalau sabar itu kelihatan. Terus dahinya mentol. Hah? Nggak tahu. Sampan takwa. Oh itu loh takwa. Oh apa ke gitu? Enggak tahu. Takwa itu bongso hati kok. Ya enggak? Tunggalnya dengki. Orang dengki itu nggak ada yang tahu. Soalnya itu penyakitnya hati. Nggak ada yang tahu. Pertama yang ada dengki mau lah dengki, lah eh, enggak ada itu enggak tahu, maka jangan sekali-kali loh, sampean itu nuding orang apa itu dengan sebutan dengki, dengan sebutan macam-macam, ya tahunya kalau itu sudah menjadi apa itu amalia, nah menjadi amalia, oh orang itu dengki, kenapa? lah itu tetangganya dapat nikmat, dia itu apa itu nggak seneng, nggak ikut seneng. Kalau kita orang mukmin kalau tetangganya dapat tempatkan, kita ikut men, ikut senang. Nah dia itu marah-marah. Malah deng, oh orang itu ngikutoyol, Orang itu kalau kerja nggak bener, nah, malah deng kita itu. Jadi tahunya dari itu, ucapan yang nggak bener itu. Jadi kelihatan deng, dengki. Jadi jangan sampai sampai nuding orang, itu mudah menuding orang, deng, dengki. Karena itu adalah rahasia dalam hati. Gitu loh nah terus kemudian itu hati ini adalah merupakan pohon kayak pohon pokoknya pohon wasa sa'irul aguson seluruh anggota ini adalah cabang-cabangnya pang-pangi ya wamina sajroh aguson dari dari pohon lah akhirnya apa cabang-cabangnya ini ikut jadi seger karena apa? Pohonnya meresap air dari bawah tanah. Terus kemudian dibawa, dikirimlah ke seluruh anggota alesonnya. Terus sampai daun-daunnya kelihatan subur, kelihatan hijau. Karena apa? Dari serapan pohon tadi, terus di, dikirim ke seluruh anggota pohon. Ya. Batas luhu, batas judu. jadi rusaknya aguson, ya cabang-cabang, ini rusaknya maupun bagusnya, itu tergantung dari apa pohonnya, pinter nyerap hanyu pongga, lega pinter yang malah jadi kering gitu loh ya, walaupun di sering keracun, ya kan, yang diserap oleh pohon, ya akhirnya jadi rusak, nah, al malik juga di, diperumpamakan seperti raja. Wa tsa'irul seluruh anggota ini adalah termasuk pengikutnya ya wa dan juga anggotanya biasanya arkan mana <laughs> rukun <laughs> anggota nih okay. arkan juga adanya caga. tadi pilar itu juga arkan itu artinya <laughs> Apabila rajanya ini bagus, rakyatnya jadi bagus. Kenapa? Rajanya ini orang bagus. Yang dipikirkan adalah kepentingan rakyat banyak. Jadi bagus kan rakyatnya. Tapi kalau rajanya jelek, Masya Allah. Ini juga merusak. Jelek seluruh rakyatnya. Jadi ikut-ikutan barang rojo wis habis guru kencing berdiri, murid kencing berlari, berlari. Makanya ini untuk kita kadang-kadang pilpres itu harus kita harus hati-hati. Benar enggak yang kita pilih ini? Soalnya nanti menentukan. Enggak lebih jadi akhirnya nggak mikirin no rakyatnya, rakyatnya disorosorono, Ayo katini opo yopo. Enggak pernah memikirkan rakyat kecil, rakyat kecil oh bayaran nih satu hari itu. Kalau kerja, makanya dapat lima puluh ribu mentok, bali basah ini. Terus semua dinaikkan, listrik naik, opo pun naik. Kira-kira samaan di tinga, -ting. salah -salah mudewi, ya, di salah salahmu Dewi nggak milih rojo ya, rojo singkatan. <laughs> nah, makanya ini menentukan. Ah, wa maka tatkala. Apa itu matanya bagus, lesannya bagus, perutnya bagus, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa hatinya bagus. Oh kok meripat matanya bagus, telinganya bagus, lesanya bagus. Semua pergerakannya bagus, diamnya semua bagus. Wah ini berarti itu menunjukkan kalau hatinya bagus. imronihi dan juga rame ramenya hati. Wa idhar roa fihi halalan bafasad dan faalam anadalika min kholalin fil kolbi. Apabila sampai lihat, ya kok apa itu banyak kekurangannya, kerusakannya, maka ketahuilah itu termasuk kerusakan hati, ya kekurangan hati. Wa ko asama yang yang ada di sana. Bafasadu fihi aksaru. Nah, balik yang rusak di dalam hati itu lebih banyak Wasrif inayataka ilaihi Maka kita ini harus apa itu uh, Niat kita ke kepada hati Nah ini harus kita ini inayah Jadi kita buyarkanlah Kita rusak kita buyarkan ya Inayatika tujuan kita Ilahi pada hati. Fa aslihu, maka kita harus memoman ke kepada kerusakan ya, bal ilaihi itu di pada hati. nah ini harus kita yang rusak-rusak kita hilangkan. Ya. Lah. Fa aslihu yasluh yasluh al kula Jadi kita perbaiki hati kita sebaik-baik mungkin supaya semuanya jadi baik Bima roh tinta nah, Satu kali maroh batas tariha. maka kita jadi apa itu enak Jadi kalau kita ini hati kita ini bagus maka kita ini jadi istirohah jadi enak Tenang nggak sampai kita ini pikiran kita jadi kacau mata kita kacau semua kacau Jadi enak gitu Suma amruhu dagikun. Perkaranya hati itu lembut dan sulit. Sebab hati ini adalah mabeni satu bentuk bangunan alal khawatiri yang mengkhawatirkan. Itu hati. Maka di dalam kitab yang lebih tinggi lagi keterangan bapati ini. Hati itu ada yang menguasai. Ya, Ada tempat dua tempat. Yang satu ada tempatnya iblis. Yang satu tempatnya. Malaikat, maka itu kan mengkhawatirkan. Kalau hati ini sampai dikuasai iblis maka yang ada itu kedengkian, yang ada macam-macam yang jelek tadi. Tapi kalau ini hati ini yang dikuasai malaikat maka isinya itu ya kesobaran dan sebagainya, ya ketakwaan, iman dan sebagainya. Ini adalah hati. Maka ini alal khawatir. Jadi satu bangunan yang mengkhawatirkan. Wa hiya laisa taqtayatika. Nah, ini yang bangunan yang mengkhawatirkan ini bukan di dalam kekuasaan, di bawah kekuasaan kita wal imtina'u min itibaiha dan itu bisa men, atau mencegah dari pengikutnya bangunan yang mengkhawatirkan ya majohudu tiga jadi kita harus betul-betul apa itu eh, berjuang ekstra dengan kekuatan kita, maka fafihi, maka di dalam hati itu ada aksol masakoh. Jadi pusatnya kesulitan, ya masakoh. Itu pusatnya kesulitan itu dalam hati. Kadang-kadang itu kan bumi kita itu masya'ah. Allah kasih rezeki sudah apa itu setiap makhluk nggak ada yang nggak dikasih rezeki. Tapi sangking wong orang itu tuh putak, ya. Putak, artinya itu sempit. Maka, apa itu, kayaknya dunia ini jadi sempit. Bener enggak? Dunia sempit, sampai bunuh diri barang. Kronopo, ya tadi, pikiran, ini di hati ini, kubisikan hati ini, Maliano. Dan hati inilah tempat untuk, apa itu, sentral gitu loh. Jadi kita ini harus hati-hati. Wah, makna soro islahu maka jadilah untuk memperbaiki hati itu lebih berat alal ahli ijtihad, mitrut ahli ijtihad, orang yang selalu hati-hati. Jadi untuk memperbaiki itu gak gampang, asyad, lebih berat itu daripada memperbaiki. Wah, kalau kita senyum, kita manis-manisi bibir kita, untuk senyum kan mudah, Iya kan? Untuk mata, supaya kelihatan mata kita ini berseri-seri, berbinar-binar. Mata ini bisa. Memang kita ini masih dalam kebencian. Melipatkan supaya nggak kelihatan orang yang benci. Atau orang nggak ngayung. Atau, atau orang nggak apa itu. Nah ini selain merendam rindu. Kadang-kadang nah, kelihatan dari matanya. Wah, rumah ini kangen sampai ya, pacarmu. Oh, kelihatan dari mata. Tapi itu kalau mata ini bisa kan disulap wah supaya nggak kelihatan kayak mana. Tapi kalau hati ini sulit untuk membaiki hati. Perlu waktu sampai punya sifat yang lemes gitu, lentur. Ini dari hati. Maka hatinya itu bagaimana kita supaya sifat punya sifat lentur lan mah lembut. Nah ini kan dari hati. Gak bisa oleh kataku hati wahana <tuh>, itu sudah kelihatan kalau hatinya juga keras gitu loh wa'il bi bi'amrihi aksaru lah tujuan urusannya hati itu lebih banyak dan lebih besar indah dawil basor miturut orang yang memiliki kecerdasan basoir basoir itu kecerdasan atau pandangan yang luas itu basoir yang punya pandangan luas itu yang dituju itu urusan hati itu lebih banyak, lebih besar. Jadi urusannya hatiku ku banget. Enggak mau mendidik. Sampai kan enggak pernah itu memperhatikan hati. Dan enggak pernah itu kiai-kiai ngaji bab hati itu jarang. Ayo Sampai dengeran. Ini deng -deng masjid-masjid deng yang ngaji bab hati seperti di sini. Jarang kan? Jual orang ngaji babati, si ngawake agak yang ngaji, si enak enak menut doai. Padahal karena kamu jangan suudzon, ono wong balon, misalnya kayak komplek, ono, hendek om ono komplek, ada yang nih songgoriti, ono, ya, terus kalau njojo, dua prasangka buruk, ada memang songgoriti, padahal di kompleknya, kepan saman liwat, ono, pamanin gendong cek, nggak cewek, filafila filafila, nggak ada nih apa yuk. <laughs> menunggak oleh anu Coba dia nggak mau resiko soalnya banyak kiai itu yang di yang diamalkan amar makrufnya saja perintah baik-baik saja tapi nggak mau nahi mungkarnya nggak mau karena resiko ngarai mungkar dibenci orang ya enggak nah ini banyak itu kiai-kiainya nggak mau resiko resiko itu banyak jadi yang yang di Padahal kuntum khaira ummatin uhrijat linasi takmuru nabil ma'ruf watan hauna anil mungkar. Watu minu nabil bilah. <tuh> <Nadi>, itu kuntum khaira ummatin. Kamu itu sebaik-baik umat. Ukhrijat linas yang dikeluarkan untuk manusia. tak muru nabil ma'ruf kamu perintah orang apa itu. Tak Nabil Maruf, kamu perintah perkara baik. Watan hau Anil munkar dan kamu mencegah larangan. Batuk minu Nabilah dan kamu iman kepada Allah. Lain itu kadang-kadang kan cuma amar Maruf. nggak mau dia, bisiki anu, kamu lain, anu. Jangan menyentuh yang sifatnya bertolak belakang dengan kita. Kamu jangan men menyentuh maksiat-maksiat. <laughs> ini, ini kan orang ini banyak itu kiai -kia yang tidak mau risiko itu banyak sekali. Enggak, saya kita sebutkan. <laughs> nah, dari Abi Yazid, ini beliau jawab, "Alit tuh saya masuk dalam hati saya, ini dalam ngurusi Ati Ini 10 tahun. Nah, ini ngurusi Ati jadi saya masukkan, masuk dalam hati saya, ini bab Ati tol, nih, dadanya lu sepuluh tahun. Asrom, ini san, asnan itu, artinya di sini ya, tadi sinina dari pembina sinina dari beberapa tahun, tadi 10 tahun, kemudian Lisan untuk apa itu memperbaiki lesan tok lesan ini adalah bahasa, bukan kok lesannya diginconi atau tiapa di no, jadi lesannya adalah bahasa, kita belajar ngomong, ngomong itu yang nggak menyakitkan, ngomong yang nggak menyinggung, ngomong yang nggak menjadikan orang itu marah. Loh, ini angel sulit Maka ini untuk dandani Saya bu Yazid itu 10 tahun Dandani lesan top Supaya berkomunikasi dengan Baik Bisa nyambung, sejak ngomong Kadang-kadang kan ada sejak si, ngomong Situ ngalos situ ngidul Ngetan, sejak ngomong no, Gusi Allah, kalau ngomong no, Iblis Wah <laughs> ini banyak, jadi bahasa komunikasi itu sulit Loh, Itu sulit jadi bahasa yang bagus Juga Wanafsi Ashron Kemudian men, apa itu untuk mendandani nafas Nah ini bisa dikatakan Kalau dibaca nafasi itu nafas Kalau dibaca nafsi itu diri Jiwa Itu nafsi jiwa Jadi untuk mendandai Jeroan nih, loh. Nafsi nih jeroan Itu yang dalam-dalam ini Ini 10 tahun dan ini jeruan tok supaya nggak punya prasangka buruk pada orang supaya terus orang apa itu menjaga yang baik-baik dalam jiwanya ini 10 tahun kalau nafas ya nafas itu utama nggak pernah ya, dijaga nafas orang ahli dekir itu yang dijaga nafasnya apa banyak orang ahli dekir akhirnya dapatnya cuma dikir lesan nah, kemarin saya dengar pengajian di ngabab itu ini menerangkan dekir lesan dekir bulek kan nih toh Kalau kakekat enggak begitu. Ya. Orang kakekat. Maka banyak orang ikut ikut torekoh tapi akhirnya dia itu enggak dapat apa-apa. Puluhan tahun wah, isalah kok yakin sampai ali ini. nih Ah, uh, terus kemudian fakana qalbi, maka hati inilah yang lebih sulit tiga macam. Nah, ini yang dimaksud Uh, tiga macam di sini adalah kolbi as-abus salah sah Jadi ini diterangkan ya jumlahnya itu tiga hadhi mausufah bil azimah yaitu sifat-sifat yang agung wadali kali anal amrod kulub. Jadi penyakit-penyakit hati itu banyak. Tadi di kluhuhim marudun, fasadahumullah marda, wallahu mazabun, alyum bima kano yaksiyun. Di dalam Quran. Nanti si penyakit hati, kalau sudah dikasih penyakit hati, bahkan kalau Allah ditambahi penyakit, dobel-dobel Si kakek penyakit hati itu nggak ada dokternya. Saya copot copot dokternya? deh. Cuman buka dokter khusus bagian hati. Nggak ada itu. Kapan ada penyakit dengki, iri, terus akhirnya didokterkan. Kapan sakit apa? Saya punya penyakit asli asli sulit untuk diobati. Apa penyakitnya iri, dengki? kakak ngerti dokter. Apa dioperasi dendinil? Di Heh, operasi dendinil? Di Gak perlu. Ya, nah, maka ini ya, e, semua alaika. Kemudian wajib atas kita bil imam punya tujuan yang penting ya. Bilqisoli, kelawan beberapa perkara yang empat, alat tidak karena yang saya, saya jelaskan. Satu, gak boleh kita itu minal amal, punya angan-angan. Jadi istilahnya itu ini anak muda, jangan sampai antum itu punya amal. Artinya amal bukan amal bil ain, amal itu amal bil hamzah, artinya ngelamun. <tuh> Wong ngelamun itu asik loh. Wes menyendiri di kamar murnu ngelamun, apalagi habis lihat HP yang sinyal itu porno, ya, akhirnya mikir-mikir, wah sing ora-ora, oh, mikir angen-angen, sing kadtwe angen-angen, ingin jadi kaya, Wuh, tapi gak nyambut gawe lah ini itu kondi, wah iki opo. Oh Uh, Angen nangan sok e tapi gak nyambut gawe. Engin nangan pinter, nglamun nah, aku dadi ustaz tadi Pak Kyai. Wah, kok yo Tapi gak pernah belajar ya, kapan iso? Syarate dari kiai iso maca kitab kok dene gak tahu iso maca kitab berarti kiai mek isane napa? Jama'e mek dicak tahilan, istikosa, nggih. Moro kadang dicak ngecuprus, iya, Nge. sampai larut malam. Nah ini gak ngaji. Jadi, tadi kiai itu yang no syaratnya, mantanggal pak komari. <laughs> jadi kudu somocok kita, guys, somocok kita pentot kiai. Ikiyah, iya, ya apa yopo. Ya <laughs> Walajulah, fil umur dan tergesa-gesa dalam urusan perkara. B sampai umpama bekerja, tergesa-gesa dalam dalam kerjaan sampai. Nanti pekerjaan enggak nggak iso bagus. Umpama ini dulinan pacul, susu-susu si kile ke pacul, ya enggak ini, jadi makanya ini termasuk ini apa itu perkara yang nggak benar itu Aj ajal ajalatil fil umur, walhasad, dengki. Dengki apa? hati-hati ini setan itu paling suka memasukkan kedengkian itu di dalam hati seseorang. Jangan dikira sama nih alih hakekat atau sama ini ngalim atau sama dari kiai akhirnya aman dari kedengkian. Setan itu paling suka memasukkan dengki itu pada kiai. Maka banyak kiai itu musweyok kiai. Gimana? Kiai muswey kiai. Kiai. Maka abayain pernah dawuh. Jadi Al Muslimu mahjubun bil Muslim kata abayai orang Islam itu yang berani menghalang-halangi yang orang Islam itu sendiri gak berani loh Al Kafiru mahjubun bil Muslim ketemu bilang perkorauyau Jadi Wong Islam itu sing gagal no urusannya Wong Islam ya Wong Islam dewe Apa hati-hati nih jangan sekali-kali yo no, Islame tukaran hanya cuma beda pendapat Ikusi gak prinsip. Ya bedo pendapat masalah Allah. Itu no karono gak masalah. Allah siji yang kunungan Allah luruh. lah ini bedo kan. Atau kadang-kadang orang tauhid. Dia juga gak bener. Tauhidnya gak bener. Dia ngajar tauhid terus dia bilang. Kayak-kayak -kaya dirinya Allah. Ini gak bener. Nah, mau sampai dia bilang. Wah, kamu sholat kamu. Puasa kamu, ibadah kamu gak saya terima. Wah, ini kan Allah dia. Wah, kamu kalau berani-berani saya, kamu saya doakan mencret, wah ini kayak gusti Allah, ya kan wah, kamu supaya kiri, melarat, nggak boleh semacam itulah orang-orang, apa itu, perlu kita, ini kedengkian, awas hati-hati, ya wal kibri terus kibir, kibir sombong, jadi ini juga penyakit hati, ya empat macam ini, ya, empat macam dari ngelamun kalau dalam hadisnya Rasulullah bilang La takul bilau fa inna min awa amali syaiton kamu jangan berkata lau seandainya berhandai-handai maka di tv itu kan banyak orang berhandai-handai durung kejadiannya wis berhandai-handai Yo kan wah marungunuh terus wadjam mbak Corona, wah. wong corona itu enak loh cewek lah zaman koronani cewek kan seneng ayo sini joko-joko itu Corona itu artinya apa? Eh, bersama kita. Corona. Siapa ACWU? Bareng. Siapa ACWU? Bagi aku. Gitu kan? Enak bro. Enak. Yang nom nom. Wa inama khososna bihadil arba. Yang saya khususkan empat macam ini. Min ini saya iril khisol. Dari seluruh perkara. Fihadal <tik> maudi'i. Di dalam ini tempat. Wa khadotna dan saya dorong. Ala ikhtiras untuk menjaga empat macam ini, ya. Dianna ilalun al dan itulah penyakit ahli kurok. Ilalun itu bisa diartikan penyakit. Duh, apa itu marot ilalun? Abah ye mana nih pekrono? Nek nene ustad pacekro cekro. <laughs> Nek gue wong demak ini pacekro cekro. Ini sering keluar aneh Holal, ilal itu mana nih pacekro cekro. Tapi ini bahasa yang mudah dimengerti itu ilal itu penyakit. <laughs> Jadi penyakitnya ahli kuro, hosoh. Penyakitnya bisa dikatakan penyakitnya ulama loh ini loh. Bahaya <laughs> loh ini. Ya, idehia tak tari, saironas. Karena <coughs> <coughs> itu uh, empat macam itulah idehia. <coughs> itu tak tari bisa mencela dari mencela keseluruhan manusia pada umumnya. Jadi uang itu tercela enggaknya itu tergantung dari apa itu empat macam ini satu yaitu tadi amal ngelamun seneng ngelamun. ya males barang lu ngelamun itu bisa melahirkan males. Ayo saya gini ngeluwamun nongunway ngulah iso mau males. Kadang-kadang seng <tuh> gue ini dulinan. deh HP apa jenenge Gim-giman. Maruno sampai judi, nih, kun kan, uno a, ah, judi online, oh, one, maro tugu, nopo namanya koin, poin, koin, koin, guys, di nung, di tugu, kayak judi online, wakirim menang menang iso tuku iki, tuku iki, kan, one, tuku hotel, tugu opo, one, koyok, modele one, one, sing, kotak, kotak, sing, kopian, one, one, monopoli, nah, tadi, sokir kan, duitnya, wah, kayak sampean duit, hotel sampean duit, pesawat, nunggu opo, akhirnya. Napa halusinasi? <laughs> halusinasi apa isu okay? Wah, niki kan banyak model kau yang menarik nomnom. Nom. Akibat dari ngamun, ngawas berarti lo. Nih, akibat dari ngamun, dari muncul halusinasi. Wah, ikut bahaya. Iku sampai ngono di dokter no, ikut deh kan -nice, spesial malian. <laughs> Tenar loh itu. Nah, Terus kesusungin ngoten, hasad drinking ngoten, kibring ngoten. Nah niki, jadi Ahli kurok ini ku ini ku termasuk penyakit ahli kurok khusus itu dia tak tari umuman, ini juga mencela seluruh manusia pada umumnya. Saya itu lama mana sifat senangan ngelamun, seneng kesusu dalam dan pekerjaan, jerengki kipir, siapa sih seneng? Nah itu termasuk mencela dari manusia, wakurok khususan. Wa asna, jadi jadilah itu lebih buruk, ya. Itu le, kapan di penyakit macam itu. Taroro julal Kamu lihat seseorang ahli kuro itu yutawilu amal. Jadi dia itu memperpanjang angan-angan. Waya ujuhu. Jadi dia itu malah menghitung-hitung angan-angannya. Niat yang baik. Fayuki uhu. Maka dia jatuhlah. Menjatuhkan dia kepada malas. Jadi asal iku angan-angan jadi malas sangking angen angin di duhurik lu lagi malas sampean Yo, yo kan angin angin ingin kaya-kaya-kaya amun kaya, kaya. kan, katik soro ke pin suki katik soro wakiri yo malas, kan cani bodok. yang beber golek, terus rezeki nang tegal nang kene sawah, nang pasar, nang kantor sing awain di kamar <laughs> malas apura Wah, re model kayak ngono itu jundune, males-males sih. Tunggale yang kepingin rabi, ya dek khawatir. Kepingin rabi, tadane Marono kak gelemnya dek cewek. Mono kapan ngepo cewek malu bu Dewi. Yo yo, aku tuh tidak dia cewek itu ngono. dek kalian andi, ngono. Mono. Tapi karom lah ini, ini hukum Islam ini pacaran ya Langsung ini apa taarufan, ya. Kok nare ayu, dek gelem kita tak tak tak aruf tak arufis nah, ya tapi insya allah maratus solihah gelem Maratu maratus rabi berarti gak gelem ya kalo ah, yang solihai langsung tak aruf. langsung rabi ya ini watawani <t save them> nah, fil amal karena memiliki sifat amal ya angen-angen lamun itu ini malah amalnya ini jadi apa itu Terbelakang, tak awani. jadi malah, opo, kancah nih, foto suki-suke, awak esek, turung, jalan di tempat. I, gara -gara ini gara-gara tak awak, amal angen-angen ini, percaya lah sama nih, kapertom begitu, tapi dia aman, anu sama ketakna si Iya kan? Dari tak awani, feel amal, jadi perbuatannya ini jadi kancah nih, nandur nandur-nandur, pewaanin si, tegali terbalik, berdoa, ya. Nggih, cinta tani tani nih, loh. Nggih. Karena <tuk> ini perubahan, kan? Ini perubahan pinter Lalu, waktu yang terbuang untuk ngelamun, ini sakai. ya kan? apa sih, hati-hati. Kita banyak, karena itu timbulnya, malah bisa menimbulkan malas menolong. Mana angen-angen wis, gak? Sampai-sampai gak? Ada sampai angin wis, aku tak langsung kerjo. Sebab, jadi ini kanjeng nabi bawal, ini adalah perbuatan awal dari perbuatan setan se Saya lah, terus. AUV ijabah didoa isolih atau dia malas di dalam uh, di dalam perkara ijabahnya doa yang bagus Fayuqroh memindahkannya tapi terhalang karena opol yang ngamun doanya dongong ada nape dongoni ya iso ijabah malian wah dongong dongopi Allah kalau ntidus tinggal kada ya Allah kalau sama lebatakan surga tapi kenyataan ini perbuatannya jauh dari sur, benar itu terhalang kan? Lah perbuatan ini kak cocok karwo ikut mangkok undungan api. Au video AI ala ahadin, besok atau mendoakan atas seseorang itu jelek. Ah, faizan damu ala zalik. Maka kita bisa apa itu ketun, yuk ya kan? Lah lapor laposin dunga, nawong elek, kulaopo sama ini dungane oleh tiru dunga kulo. Iktaso jami aman hasadani waadani. Eh, tiru kamera ambek Wa utaka ba mi kupingi. Istaz jami aman hasadani wa azani wa khobani wa ayyarani igfir dzunubahum wastur jami khotayahum wansur dinahum madun yahum Apal kalau <tik> orang belum nyatat Dicatat Dua kitab Dua tungo bagus Dua ini wali Itaso jami aman hasadani Ya Allah panjang khususi Jami aman khasadani Datang sekabani tiang sing Dengkeni kulo Wa azani lan ingkang lara Akan ati kulo Wa lan datang tiang sing Rasani kulo Wa ayyaroni lan datang tiang sing Nyelo nyelo kulo Dungani rupane Irfir dhunubahum panjang sepunten dosani sedoyo kolowau. Was tur jamiah khotoyahum panjang tutupi sedoyo kelepatanipun. Was tur jamiah khotoyahum. Wansur surdinahum panjang tulungi agomoni. Uh, dinahum wadunyahum landunyani. Wa ukrohum lan akhirote. Api mbakten dungoni. Wah, ini kut pantas gendong sampean. ya, oh, cok ya Allah, ini gemuk gemuk, lek naik ke kapal indes montor, ke tabrak montor, noh, tungo elek ah, oh, ya Allah, ini tiang ini gemuk gemuk, kok, wes, untungnya terus, gak sampai, oh, suara, suara, tuh, oh, tungon, tungon, oh, kancahnya lorong, bareng, nolak, nolak, kena, genah oh, ya, awas, tungon, tungon, sih, model, kau, ya, niku. nih, eh, wah, terus, niki keterangan, nih. Kamazukiro Anuh, alaihissalam. Kata sing disebut kali Nabi Nuh, alaihissalam. alama fadli alai fasikun Tadi sampean delok, okay? nih ku dengan pandang Niku ala atahumullah, yaiku atas sesuatu Allah yang kasih pada mereka dari ke anu, apa itu kelebihannya, dari kelebihan Allah. Hatta rupamaya mayablu minhu sehingga terkadang itu nyampe ya, dari kedengkiannya itu nyampe umpama mambelakon yahmilu ala maka dia itu nanggung keburukan-keburukannya. Terumpama nek dungakno terus malah nyampe lah, iku marangku de nanggung keburukannya. Tenang tenan lho Wala yak dumu alaiyameng, karena orang nggak mendahului atas keburukan-keburukan mau, nah kecuali itu orang fasik dan orang fajir, apa hati-hati loh ya. Wal hadama nakola as sauri aku nggak takut dengan darahku. kecuali saya takut kepada ali kuro, wal ulama dan ulama, karena apa? Mereka min minhuza bedalika. Ma Ibrahim. Aku nggak mengucap enggak nggak berkata seperti itu, tapi ini yang mengatakan adalah saya Ibrahim anak katanya. Ah dari atok kolah kolahli Asawuri Rohimahullo Ikhdaru, ya hati-hati kamu kepada ahli Kurok. Wah daruni dan kamu hati-hati pada saya. Ma'ahum yang bersama mereka Ali Kurok. loh aku barengong ahli Kurok kan ya aku hati-hati lu. <laughs> ini saya Sofian Asawuri. Ya ulama ya likurah ya itu bahaya. Walau kholaf tu awad dahum. Nah umpama saya ini kok apa itu eh, berbeda dengan mereka. Itu berarti awad dahum itu lebih mencintai mereka untuk saya. Jadi umpama kholaf tu awad dahum li firum manatin ya. Jadi umpama saya itu. Lebih cinta pada mereka bagi saya, ini ya. Kolab tu dahum. Tadi saya berbeda. Andainya, maka seandainya saya berbeda, awad dahum lebih yang dicintai mereka untuk saya. Firumanatin di dalam delima, perkara delima. Ya, maka saya katakan inna Delima sebenarnya delima itu manis. Tapi wayaku ya inna komidoh. Ada yang mengatakan delima itu kecut, masem, ma amintuhu, Maka saya nggak per, saya percaya, ya amin tuhu. Eh ma amin tuh, saya enggak percaya. Ayas'a a bidami ila sultanin cair, yaitu supaya apa itu e, berjalan dengan darah saya ila sultanin cair kepada ratu yang durhaka. Ma'amintuhu Amin tuh an ayasa bidami tadi darah saya, anak turun saya itu ialah sultanin jair lah dari Malik bin dinar ini. Terangkan anak kola ini, akbal syahadat al kuro. Jadi, sesungguhnya saya menghadap kesaksian Ali kuro, ala jami ilholki atas segala semua makhluk. Walau akbal syahadat datar tapi saya enggak menghadap. Kesaksian sebagian mereka. Oh itu nerima kok. Bukan menghadap. Sesungguhnya saya menerima kesaksian ahli quro. Ala jami'il kholki. Atas seluruh makhluk. Walau dan saya tidak menerima. Kesaksian sebagian mereka. Atas sebagian yang lain. Li'ani wajad tuhum Karena saya itu banyak menemukan mereka itu khusadhan. Apa itu banyak dengkinya. Khusadhan. Jadi karena. Banyak loh, ama sangat hati-hati dari ulama atau ahli kuroh ini. Banyak orang itu dengki, itu banyak tadi. Maka itu dibagi, ada ulama so, ada ulama yang bagus, dan ulama so, dan yang bagus itu banyak yang so daripada yang enggak. Dan ulama so su itu sudah kelihatan pada, pada dasarnya, dia enggak enggak bertauhid kepada Allah, malah dia menjauhkan apa itu menjauh dari Allah. Karena yang dituju bukan Allah, yang dituju adalah harta, uang, duit. Nah sekarang-karang ini katanya Gusya, apa jangan? Jadi ulama, apa makelar katanya? Nah loh, jawab itu ulama makelar katanya. Ulama makelar itu banyak dia itu hanya cipris. jadi makelari. Gusti Allah, di Allah dimakelari, betul Kakak, betul makelar kan ya? Nah, akhirnya itu yang dicari ya cuma uang, duit, duit, pengaruh, kedudukan itu banyak itu cari itu gak korno kemukhlisan ikhlas eh, tuh enggak. saya ngomong ini banyak itu memang dalam kitab ini genah wahani ya. fudel dari sefudel anakku lali ibni bahkan sefudel ini berkata kepada anaknya istari lidaron pibak baidatan min kuro. eh anakku belikan rumah saya untuk apa itu yang jauh dari alikurok mali wali kaumin indoharot dari tidak ada bagi saya dan bagi kaum. Indoharot apabila terang dari saya. Itu Zalatun. Jadi yang bisa. Atau e, menjauhkan saya dari kebenaran. Itu Zalat artinya. Jadi kepleset ya. Hatu Hatakuni. Ingatlah. Kamu semua pada saya itu wa Indoharot. Maka kamu termasuk bagian dari saya itu ya. Wa Indoharot apabila terang ala yanikmatun Kita dapat nikmat. Ya. Nah ini tadi mali libali kaumin dan tidak ada bagi saya dan bagi kaum Indoarab menjelas dari saya zallatun hilang ya kehilangan atau apa? wis pokok ikum atau hilang fataku ni maka ingatlah kamu semua adalah termasuk saya wa Indoarab alayanikmatu apa dapat mereka itu dapat apa itu atas saya itu nikmat hasaduni maka dia mendengki saya. Lah umpamine Saya iku mangko budel lah iki oleh nikmat maka mereka ini banyak yang mendengki. maka kata tarahu yatakabbaru alannas wa takhifa bihim khaddahu. banyak ya. Demikian kamu lihat dia. Mereka itu sombong atas manusia. Wa takhifa dan mereka mereka itu Yatakhifa, jadi meremehkan orang lain dengan apa meremehkannya musok iran khoddahu, dan memalingkan mukanya mutabasan musok iran itu berpalingkan memalingkan pipi hoddha itu pipi Lalu abisan wajah dari memalingkan wajah karena Yamunu ala nasi bimayu soli karena apa dia itu kayak kaya dia itu mendapatkan anugerah dari Allah mengalahkan orang lain alan nasi itu artinya mengalahkan orang lain bima yusoli di sesuatu yang dia itu sholat dia kalau sholat itu apa itu nggak sama dengan yang lain kalau kamu sholat satu rakaat ya satu rakaat kalau saya satu rakaat dapat dua rakaat umpama ini ada tambahan dua rakaat muasangkingan kamu sholat pakai enggak pakai serban enggak oh, dapat keuntungan apa-apa satu satu apa keuntungan cuma satu kalau saya pakai serban saya punya keuntungan 70 kali lipat kebaikan itu sudah diterangkan oleh nabi ngopi teman lah ngono ah apa ya sorban ini apa oleh ganjaran cuma kayak belum tentu ngono ya lah terus au ka anna atau sesuatu yang datang dari Allah ya apa itu mansyurun bil jannah yaitu yang digelar di surga apa yang mendapatkan bidadari yang mendapatkan apa itu makanan-makanan atau kenikmatan surga yang abadi ini semua aku dapat karena apa aku masuk surga karena aku hafal Quran wah jempol kan <laughs> Nah terus awal barokatiminanar atau terbebas dari neraka dari menghafat kual hafid Quran wah kiai ulama wah saya masuk masuk neraka terbebas kalau kamu masih masuk neraka kamu nolengancane elele, <tuh> iya kan? <tuh> ah terus kemudian awkaanahu aiskona saada atau dia yakin banget bahwa dia itu dapat keuntungan untuk dirinya. Bahkan kalau celaka itu lisa irinas untuk orang lain. Oleh awa itu dia apikno. Oleh keuntungan. oleh kan canin rokok. Sumama adali kayal basul basal mutawin. Dengan demikian. Maka dia pakaiannya tidak berbeda. Pakaiannya itu pakaian orang yang. Pakaiannya ulama. Dia pakai pakaian orang-orang yang tawaduk. Pakaian, pakaian ulama. Ini biasanya. Mau ajak yee ke Wah bagus kan ke ulama, kayak ulama kayak jalan, kayak melaku neleme, nyeleme, kayak macan iya kan jadi lek melaku itu kayak macan yang lapar jadi macan, kayak telemek teleme. kapan anu dit, apa, kesandung didik, masya Allah astagfirullah iya kan nah tapi itu apa itu ulama model tapi akhirnya yang dituju itu bukan kok apa itu memperkebaikan umat untuk ketaukitan Allah yang di yang dituju malah harta yang dituju pengaruh jabatan lo inilah ulama-ulama sok itu Jadi nggak ajak ketaukitan malah nggak ajak dalam persatuan dari malah perpecah-pecah tapi ngomongin. bersatu bersatu eh, ngomong tapi pada dasarnya perbuatannya itu malah memecah belah um, umat nah ini lah terus Min minsubin bagori dari sekarang ini banyak loh. kata pas kecelik. kan ya, ulama gadungan soalnya apa Kubru E yo Serbane Kambine Wisronone apa Sarunge lek mau wajak jengko ulama lek melakukan dinking kan eh jengko macan luewang ngomong tentang duing keleman Nah, tapi nggak ngerti ngaji saya itu lo niki banyak dia ke bohong-bohongi muridnya itu banyak ngaji orientasi itu banyak nggak mau ngaji ini singitan nggak ngaji per, ini sengitan nggak pernah terbuka nggak pernah terbuka yo kan nggak cing nyeluk diceluk jenuh diceluk pak yai tapi neng hotel nih gua banyak hati loh sampean nggak ngaji nggak memang dia nggak nggak nggak pakaiannya pakainya orang bertawaduk seperti ahli su, ahli sufi, baghorihi, wata mawatu dan bahkan dia itu apa itu mendengang dengungkan masalah kematian ya tamawatu, wah uangku bakal mati, mangkali uangku apa jenis yang serke amal samanku bakal mati, tahunya ini apa bakal saman tinggal, Lai ngomong ngono tapi tujuannya awai cek ini kiket nu no awai, g, entar niku mengenai awas-awas ini masalah pemodel memproklamasikan kematian tapi itu ada tujuan ada ho yang dibalik batunya Iya kan hati-hati. kupita rovo lah inilah enggak patut untuk di diangkat-angkat itu ya dengan tawataravo itu enggak boleh wal kibri dan sombong jadi umpama kiai sombong menyombongkan kiai ini emang jadi sombong-sombong nah, ustaz tadi sombong-sombong Nanggi klon kadang nung dolo ustad tuh sace arek se si kait kait kait mung gah nang geni apa cili nung kelo nang masyarakat nung kelo se si kait anu nang semo oh, aduh iya mbek nih koyok koyo koyo oso wongbong nung pake ane koi ostad tapi ambek wong ngelirik tong hini aye kuah telu mo telu nih kui oce cici tei mo telu mo telu nih kui nih kui lama so nih kui ngei nangung kui ambek uwongkola ta kon oh popok apa sih pombadane ya padha ya kan ya padha mangan segani sami kan makan nasi sami La urusan lah urusan pinter no. urusanmu urusan pinter urusannya dewa apa ora urusane kono lah kono kon umpamine ngejar wong bodho manung gak welasi ya berarti kon pun ulama sok itu lah wong bodho ya apa bisa, wong iku ngerti kan dingertek no lah ngono sih aja kok tambah disombongi lah sombong kok di dingu kuake ku dhe batu-batu lho ndelok kok akeh ustaz-ustaz sing muncul modelis wombeng era-era meram iku. Iya kan? Nah iku aja dianggep. Malah kadang-kadang sing ulama sing jujur enggak ngapusi kadang ana ora pati dipercoyo, iya kan? Modelin. Tapi lek kula ki dimawon ora ora kok boten ya ora pateken aku ya ngono. Mulik kula iki kula Gusti Allah. Mangkon jenengan maso ngaji ngeten iki lho teng ngriki niku wak kebutuhan sama dhewe ya. Lha nggih mboten? Kan kebutuhan kula. Nah kula nyampe nyampekno tok dia, eh, yeah. mm -hmm. ah, alimuhu, bel you nakiduhu, niku, omongani niku, orang nyocoki, ngunu lu, bel jadi omongannya ambek aniku, apa jenis, ber bertolak belakang, you nakiduhu, ngunu jadi ngomongi ambek kelakuan lu gak podo tenan dui iku ulama, soi model iko yang niku. Jadi omongane ambek kelakuane ayo surgo surgo tapi awake dhewe. Lah wong kula niki suwering medhayo teng kiai-kiai sing gawe pidhato wis terkenal ngono. Bagi itu ana jamaah ada gak gelem berjamaah. Yo kan? Ngsholaté wis pau nemplang nemplang nyemplang ngono kait solat, Niku nggih enten lho kula Ayo kula niki gawe ning golemmu balik maroko kon budal bengi. Isuk Tak mau balik ini kuga ini beda tu nerang no jamaah nerang no pede itu gak berjamaah. Oh jika cocok iya. Gak cocok kamu ya kelakuan, kelakuan ini mau wong uang mau ngeluk-ngeluk nolak kecele anih. Kecel wong sebab beda kuga bajingan. Lah bacungan lu ngarani bacungan nopo gak cocok kamu lakunya lah bacungan lah. Tadi omongan ini karo lakunya gak cocok bajingan. Bapak nih ngaji nerotok keras. Begini kan? bener kan niku tapi hmm. walakinil amal la dia ini ku pijat buta tapi enggak bisa melihat wong pijak orang nemenin delo rayson delo niku lah ulama ahli kuro tapi singwe sifat model koyong naten niku wau niku lah wong singwe nih nopo maklamun we acila fil umur atau hasud atau kebir niku lah pijat orang de orang bisondel delo orang melek motor niku Makanya niki sefarkot niki asabah asab asabahia niki masuk datang medayo tante Hasan bahkan piyambak ini pakai pakaian sing elek pakaian sing kasar sing nopo udah murah kan Pakaianku oleh kalo kan menunjukkan status sosial secara umum, kan? Gitu? Pakaian ini makin bagus, makin bermerek. Wah, mereka ini jutaan, puluhan juta. Waniku wong suke kan? sih. Iya. Mau terhormat. Maka ini, ini, ini se, apa jenenge Imam Hanafi. Dan ini, ini kan Dawe kan gede no, Kabir amamakum gede no serbanmu nah, sebabnya no po serban digendong menunjukkan status sosial loh wajib ulama ini <laughs> kan, lah ini gula serban yang uno lagi serban yang biasa biasa murah muram murahan lagi serban yang ulama ulama serban yang larang larangan uno ini, kan? nah, ini kisah kisah itu singelele sing istilah kasar lah elek, -elek. elek. walau Hasan saya Hasan ini pakai bakuan yang bagus bagus pakaiannya pakai jam tangan, pakai alih-alih berlian. Wah, ini Sheikh Hasan. Suke so kan ini. Nah, akhirnya <tik> fa ja'ala yang masuha Maka Syekh Farqad, Far beliau ini apa itu menyentuh pakaiannya Sheikh Hasan di ini. <tik> Diutik karo saya. Beliau berkata, fa <tik> Al-Hasan, Sheikh Hasan berkata, malakatanduru ila siati. Kenapa kamu kok meneliti pakaianku jadinya? Jadi, jadi saya Hasan, siapis siap Bu pakaian pakaianku nyal pakaian surga. jadinya. Wah buka siap Bu Alina, tapi pakaianmu pakaian Alin rokok ya. kena kenapa senyela ya. Lu no, pakaian Alin rokoki? Karena saya Hasan Lah akhirnya, ye, jawab. Balagoni anak Aksaro Alinar, jadi sudah saya. Saya nyampe pada saya. Yaitu kebanyakan ahli neraka itu ashabul aksiyah. Jadi pakaiannya banyak yang jelek asalnya itu. Pakaian yang jelek-jelek itu banyak yang masuk neraka. <laughs> Sumakola al-Hasan. Kemudian Syekh Hasan juga berkata. Ja'alu az -yuda. Jadikan. Mereka menjadikan juhud. fisyabim di dalam pakaian mereka. Tapi. Wal-kibrofisudurihim. Tapi hatinya itu sombong. Juhud mek pakaiannya tok Menurut channel saya, Hasan, pakaian itu sing juhud, tapi jeruni iku sombong. Karena dia, dia merasa beril, berilmu, awas wasati hati. Ilmu ternyata bisa menyesatkan kita, loh. Iya kan? lah, <secks> <secks> <si> Jadi, demi zat yang disumpah. Allah ahadukum sungguh salah satu di antara kamu pikisai dengan pakaian yang kasar itu azoma lebih lebih besar kibron sombongnya minsohibil mitrofil mitrofi dari pakaian yang bagus dengan kebagusannya nah ini ya maka ini bukan sedikit ya wa ilaha dalmana yusirudunun jadi maka ini dengan maksud inilah memberi isyarah Syekh dunun rohimahullah sekolah tasawwafa derajat tasawuf ya itu far daha bis Sufi jahlan. dia itu fardaha di mangkok sombong dengan kesufiannya nah ahli Sufi derajat Sufi dia sombong dengan dengan kesufiannya itu termasuk bodoh Ya, jadi ada orang ahli sufi. Seperti saya ini kan belajar ilmu sufi kan ini. Terus sampai ngerti, terus sampai tuh pede kayak merasa ahli sufi-sufi dewi. Yo, jenggot diingu, ya, maringunus lek sarungan di dukurno dukure mata kaki semua, ngongkek geger. masyaallah, Allah, kesandung astaufirloh pokok Pokoknya koyok kadoyan. Panganan kak doyan cewek orang lirik orang lirik orang gelem ini yang doeing tu, kan? Mungkin laku nih uang si aku uang sufi kok ngelirik-ngelirik wedok harom dari bahasa nih om, tv harom. Guru saya itu pernah dibelikan santrinya itu tv, itu ditaruh di apa itu dekatnya kamar itu kan ada ruang tamu, jadi ruang keluarga, taruh di situ ada murid-muridnya bilang, wah, bayai dikirimi setan, Bayai dikirimi setan, bayi dikirimi setan. Aduh, apurmu. Ya iya, ngomong um, um, barang tipil, ndelok um, tipil ya um, beno ya um, babahan. Apa um, lek like, kapan um, hakikat pena an sing ndelok Allah sing didelok Allah, Pandelok pandelok pandelo, apa enggak um, dadi zikir? Tapi lek like, sampean sing ndelok aku, wah, itu sing nafsu sampean. itu baru emane. Ya Allah. <laughs> ya wi lah yalbasahu. Jadi ada orang sebagian manusia berpakaian ala Sofi, pakaiannya ala Sofi itu malah majenun. Jadi gila dia. Karena apa? Wong dia itu kelakuannya rampok, penipu. Kok pakaiannya su so? Sofi? Kan majenun, gila dia. Apa? lah, pakaian kok pakaiannya Sufi tapi Kenyataan bukan Ahli Sufi. yurika mahana. Jadi kamu lihat dia itu mahana. Mahana itu apa oh, mangko. Jadi rendah, ya. Jadi kamu lihat dia itu rendah. Wayurika dia memperlihatkan pada kamu melihat dia melihat kamu itu rendah. Melihat kamu itu kibron sombong. Kibro bisa bisaklil mahana. Tapi bukan som kesombongan itu adalah bentuk dari kerendahan. Tadi bukan sombong itu dari bentuk kerendahan, bukan. Jadi kita dilihat ina, hina atau remeh ya. Kita dili kita dilihat remeh oleh dia. Terus kita dilihat sombong. Tapi kesombongan itu bukan dari bentuk. Daripada keremehan. Bukan. Nah, Tasawwafa. Ahli tasawuf. Dikatakan pada mereka. Eh, bagi mereka adalah amin. Orang yang kena dipercaya. Tapi pada aslinya. Makna dari tasawwifihi. Tasawufnya dia itu. Al-amanah. Tidak eh. Wama makna tasawufi bukan makna tasawufnya itu adalah amanah kena dipercaya. Jadi orang yang kena deingong, ngakuni wah kena dipercaya tapi kenyataannya bukan amanah. amanah. Dia gak menginginkan atau meng, tujuannya ke, bukan kepada Allah tapi tujuannya itu torekol ilal khiyanah malas khianat. Wah, jadi ini Gusti Allah tapi kenyataannya ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya harta, ujung-ujungnya pengaruh, ujung-ujungnya jadi peleho nguniku. Nah Lah model yang kau yang nguniku aja kok percaya loh tenan begini. Maka kita harus hati-hati. Wal tahzar ayuhar rojul min hadil afad dari bermakai macam bahaya. hadihi afad itu afad itu maknanya bahaya. Al arba yang empat tadi. Tadi amal, terus al ajalah. Terus apa itu hasut, Terus kibir. Itu empat. Yang sudah saya terjelaskan. Apalagi kibir. Fa'inah Salasa al-Walah. Yang tiga ini yang pada awal. Beberapa yang awal itu ajal. Itu tadi. E, amal ajalah. Terus e, hasut. Ini adalah tempat yang licin. Madahidu itu tempat yang licin. Bisa apa itu e, menjatuhkan kita. Zalal Tafiha, uh, maka kita jadi orang yang isyan, durhaka. Hati-hati lu. empat macam, tiga macam itu tadi kita bisa menjatuhkan kita ke arah kedurhakaan. Apalagi kebir, itu juga tempat yang licin, yang bisa menjadikan kita kepleset, kemudian kita menjadi uh, dalam lautan kekufuran, watugian dan kedurhakaan. Maka kita janganlah lupa ceritanya iblis dan fitnahnya iblis. Iblis ini dia itu terkenal dengan innahu abba wastakbaro. Sesungguhnya iblis itu adalah abba itu sombong, akbaro congkak. Jadi sombong dan congkak itu iblis. Innahu makanya ini wakana minal kafirin dan iblis adalah tergolong orang-orang kafir. Maka ini sombong kesombongan ini sebab iblis punya kesombongan jadi apa takbaro. dan dia termasuk orang yang kafir. Maka ini semua urusan ini bisa kita selamat maupun tidaknya hati kita bersih maupun kotor, maka kita ini harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla, supaya Allah mudah-mudahan memberi perlindungan kepada kita secara keseluruhan bi dengan kebaikan pandangan innahu jawadul karim. Amin, ya Rabbal 'alamin. Kita tanggung, okey? Paling apa enggak, Bang?